Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti be Lovers, Belovers, dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada selamat siang Kembali lagi di VTV hadir untuk memberikan informasi terbaru Kabar baik dan pastinya kabar spesial bahagia dari Lesti dan Rizky Billar.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 fotonya abang L yang benar-benar lucu dan sangat benar-benar menggemaskan. Aduh semua orang persahabat yang gemes dan pastinya semua orang pengen banget ya gigit pipinya abang L yang tembem kayak bak paun persahabat. Aduh, masya allah makin kesini memang semakin meresahkan. Wow, sepertinya persahabatia ya, Papa Bill lagi kita ketir banget nih. Ketampanannya akan tentunya beralih kepada BBL, masya Allah. Kemudian juga persahabat ada kabar baik yang kita dapatkan, Alhamdulillah untuk insan biasa, lagu lesti. Selama dua minggu, persahabatia ya, frilistan sudah tembus 13 juta viewers. Ini suatu kebanggaan untuk keluarga konoha dan Alhamdulillahnya persahabat. Trending satu masih bertahan untuk musik Wow, luar biasa Satu trending untuk musik Dan tentunya selama dua minggu berturut-turut persahabatnya masih bertahan di nomor satu mudah-mudahan warga konoha terus semangat streaming lagu-lagu lesti kejora persahabat untuk mendukung mensupport yang terbaik karya lesti bismillah juga mudah-mudahan ada karya terbaru lainnya dan semoga selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya amin berikutnya persahabat disimak juga di sini ada tentunya video persahabat ya video endorse nya budak lesti sehari dengan lesti Kejora. aduh masya allah Akhirnya ada video fullnya persahabat yang baru diunggah Ini momen ketika mudah Les bersama Kak Sania ya, persahabat Tetap kita tentunya selalu bikin salvok dengan penampilannya Boon Les yang begitu cantik Begitu elegan persahabat, Masya Allah luar biasa Hanya doa terbaik setiap hari yang selalu kita berikan untuk Leslar family endorse kayak gini, tentunya persahabat yang gak pernah skip langsung persahabat yang tentunya nonton dari awal sampai full karena ini ya, suatu kebahagiaan Untuk warga konohan juga Mudah-mudahan sukses terus untuk Bunda Lesti Rezekinya selalu mengalir Mudah-mudahan rezekinya juga bisa Nular ke kita semuanya, amin Doakan yang terbaik yo, buat kita Semuanya, Masya Allah Kemudian juga prasahabat selanjutnya Ada postingan terbaru dari Leslor Entertainment Leslor Entertainment Prasahabat unggah video Vitamin L katanya prasahabat ya, Namun di vitamin ini memperlihatkan Dua lelaki yang tentunya luar biasa Ini lagi rebutan Dot persahabat Ada aja kelakuan kocak Dari dua lelaki kesayangannya Bunda Lesti Yaitu Papa B dan BBL Papa B persahabatnya lagi ngedot Tiba-tiba langsung direbut aja sama Abang Fatih Kan itu susunya Abang Aduh Masya Allah banget bersahabat ya Dan semuanya Ini lagi menunggu vlog terbaru dari Leslar Entertainment Kita simak di beberapa tanggapan Di antaranya dari Lesti Fashion Vlog baru Min Awas aja jangan sampai nunggu El punya adik ya Min Katanya tuh Ada juga tanggapan dari akun Instagram Lesti Al-Fati Bengek Min upload vlog baru Min Kerja-kerja-kerja semangat Katanya tuh Berharap banget ya tentunya mendapatkan hilal dari vlog terbarunya Leslar Entertainment karena warga Kono sudah merindukan aksi lucunya Abang L Bismillah saja secepatnya mudah-mudahan tentunya Leslar Entertainment menyuguhkan vlog terbaru kemudian juga di storynya Leslar Entertainment persahabatnya baru saja mengunggah postingan keluarga kecil Leslar, namun di sini ada sebuah pertanyaan, selawatan sama abang El gimana? Yuk upload katanya tuh, wow ini juga persahabat yang kejutan ya untuk keluarga Konoha. Mudah-mudahan hari ini ada vlog terbaru dari Leslar Entertainment, amin. Mudah-mudahan juga persahabat ada kabar baik dan ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari Leslar, Lesti Tbilar Family. Dan pasti kita selalu menunggu cidukan vitamin terbaru hari ini Tetap semangat untuk hari ini Semangat terus pokoknya untuk keluarga Konoha Selalu mensupport yang terbaik untuk Leslar Tetap stay tune di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kita Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh